Ku, jiwaku indah memanggil dirimu, mataku terbangun untuk menanti, menantimu. Oh jangan pernah kau ragukan cinta yang sesungguhnya itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu Kamu marah-marah Aku diam saja Aku diam saja Kamu tambah marah Dan mau dibawa kemana Hubungan kita Aku tak bisa Cinta ini Maafkan aku Yang telah memilih Ini jalan yang terbaik Jangan pernah kau ragukan cinta sesungguhnya Itu bisa menghancurkan semua Bukan begitu Aku berkata di dia Mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah, ku pandangi putih mulus dan seksi. Aku tak bisa meneruskan cinta ini. Maafkan aku yang telah meminta. Jalan yang terbaik, aku sungguh masih sayang padamu, jangan. Sampai kau meninggal kenaku begitu sangat berkah dirimu bagiku, oh dan ku pastikan saja di hatimu kan ku korbankan semuanya untukmu sungguh ku berharap kau pun begitu padaku.